berjumpa kembali di channel YouTube Bambang Saputra Putra jadi saat ini saya berada di Kota Bangku, Kabupaten Merangin tepatnya. ini adalah salah satu bazar ya nah, di depan saya ada bazar dan di belakangnya ada wahana permainan guys. jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe Wow. what my kind of beauty? Nah, ini adalah salah satu wahana ya, guys ya. Jadi, bazarnya tuh nggak cuman makanan, pakaian dan permainan ya. Ini juga ada. Wah, ini ada seniman ya, Wah, ini adalah seniman ya. Nah, ini adalah salah satu wahana ya. Wahana-anak-anak. Wedi, antar. Oke, di sini juga ada minuman ya. Berbagai macam minuman dan makanan. Oke, kita lanjut ke pasar malam ya, Widih. Wah, ini ada salah satu ya. ada mandi bola, mandi bola guys, bukan mandi mandu ya, kalau mandi madu tuh, <tik> mandi bola, buat anak-anak mungkin. Wah, wow, ya, si bocil lagi mandi bola guys. Wow. Dan ada jungkat ya di sana, ada ada apa ini? Kim cerangin, itu juga cukup ya yang layarnya ada di pasar malam ya dan di sebelah sana ada ruang hantu terus sebelah kanan lagi ada bandung komedi putar ya wah itu ada komedi putar ya Ini. oke kita lanjut lagi kuliner oke kita ngoblok lagi ya ya sebenernya. Nah, itu ada ada lalu Wah, itu ada, itu ya? Oh. Keluar hantunya ya. Wih, Wih ini perlu dicoba nggak ya? Tapi sebenarnya nggak usah oh, sih ya peringatannya ya, dilarang membawa, oh. mengganggu hantu, dilarang membawa senjata tajam. Wah, itu. duanya hmm. ada bakso, nah, ada bakso bakar, bakar. oke, okay. ini ada warna apa ya? kincerangin ya, ya oh, ada tuh ada beberapa orang yang naik biasa. Sekarang itu ada wahana permainan, atau seperti bawah malam, kalau yang di depan nih kayak bazar ya, uh, berbagai macam kuliner dan berbagai macam uh, baju ya, baju dan lain-lain. Oke, okay, kita balik lagi ke depan, jadi ini, ini kita ngevlog ya, ke macam songkok. Wow, mantap. Ini kaos kaki guys. Waduh. Oh iya. berapa, ya, pasar timur apa ya? Widi. Izin, Pak ya? Oh, yang mana oh, ini? Oh, ini. Satu pasang 5.000 guys. Oh, aduh, ini. Satu pasang 2.000. Eh, dua pasang 15.000. Widi. Sampai hari sampai lama ini? Masih lama, Pak? waktunya? Sampai takdiran. Oh, sampai malam tadar ya? Widi. Jadi buat teman-teman yang mungkin uh, belum tahu ya, uh, di sini ada bazar. Dan bajar ini udah berapa hari, Mbak? Udah berapa minggu ini buka? Sudah bisa satu minggu ya, waktunya, bajarnya bazernya udah satu minggu guys, di uh, Sungai Misang ya, temannya ada di Sungai Misang Jadi, ini ada murah Timurakus, ya? satu pasang lima ribu, buruan cobain, dan buruan borongan Oke, kita lanjut lagi, martabak legend